kita juga menemukan dua arca dua arca itu arca anak suara lalu arca makalah Aktivitas eskavasi situs Pandegong di Kecamatan Mojowarto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dilakukan oleh petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan sejak Jumat pekan lalu, telah mengungkap situs peribadatan di era Majapahit. Bahkan, petugas juga menemukan buah-buah arca Hindu Shiva. Aktivitas eskavasi pengungkapan jenis bangunan situs di Desa mengantol Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, telah berhasil mengungkap misteri bentuk dan peruntukan bangunan hingga 70%. Dalam eskavasi ini, petugas telah menyingkap bentuk bangunan hingga 70%, sehingga sudah terlihat bentuk bangunan yang terbuat dari batah merah, tersusun berupa dan candi yang disimpulkan dengan tempat peribadatan kaum Hindu Shiva. Kesimpulan sebagai tempat suci atau peribadatan dengan nampak luas 64 meter persegi dengan dimensi bata 37 x 21 x 8 cm tersebut dikuatkan dengan adanya temuan dua arca yang terbuat dari batuan adesit yang berada pada sisi kanan dan kiri ruang di dalam bangunan candi tersebut. Arca tersebut adalah Nandi Suara yang diartikan sebagai tunggakan dewa Siwa yang disosokkan sebagai manusia berbentuk pria bermahkota dengan memegang senjata trisula dan arca Mahakala yaitu berupa pria tanpa mahkota dengan posisi berdiri memegang senjata gada. Dalam ekskavasi selama 10 hari tersebut, Vidi Susanto selaku pamung budaya ahli pertama BPC Jatim menjelaskan bahwa bangunan situs ini telah ditemukan sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat dilaksanakan eskavasi pada 10 hari terakhir. Selama sepuluh hari ini, Alhamdulillah, dengan dukungan dari apa, dinas dari pendidikan budayaan Jombang, nah, tim, bersama warga desa, kita berhasil melepas struktur yang terpendam, untuk kurang lebih 70%. ya. Jadi kita sudah dapatkan dimensi dari struktur ini sekitar tujuh 78 meter kali 7,8 meter itu dari dari situ sudah sudah bisa menerjemahkan apa namanya besaran dari harapan kita ketika ekskavasi awal tadi kemudian kita juga menemukan dua arca yang berkaitan dengan apa namanya mengarah kepada bagaimana struktur ini berfungsi dua arca itu ada suara, lalu ada kemudian sampai hari terakhir ini kita juga melihat ada potensi lain selain dari struktur besar yang yang berada di situs Mantikong ini yaitu yang ada di sebelah uh, sebelah barat di sebelah barat itu kita kali ternyata kita menemukan struktur lain yang mungkin saja berhubungan dengan struktur di ini jadi secara dimensi secara apa namanya secara tentu gitu hanya masih cuma tersisa satu lapis batas tapi ada kemungkinan besar uh, dia masih masih apa namanya masih berlanjut dengan bentuk besar Selain arca apa aja mas? yang ditemukan? Mas? Selain arca. Ada fragmen-fragmen tembikar yang cukup banyak, fragmen arca, eh fragmen apa namanya? fragmen kram okay. juga yang Di dari Song ada, di ranting, juga ada jadi abad 13-an itu, 13-an itu masih ada ditemukan di sini. Kemungkinan besar um, uh, apa namanya? fragmen-fragmen itu dulu berupa wadah yang Difungsikan sebagai alat untuk ritual Namun ekskavasi ini berhasil mengupas 70% bangunan yang terbuat dari batang merah dengan arca dari batuan adesit ini Sudah bisa disimpulkan bahwa bangunan ini merupakan tempat persucian atau peribadatan hindu Siwa di masa Majapahit.